saat itu ah ya duit barang tuh kosong tuh kan mama lomba tuh, nah, tuh loba lah, sakitnya cukup, apa sih, oke cukup, Tuken. cukup sakit kayak isuk dek, isuk dek, gampang. Is. asli naik teh, air palsu. Biasa yes, masuk ke ular abang ya. mah, tempat becak atau satu, dan yes. panggung sakit mah. Duh ya, tuh, no, isuk dek, isuk dek. Tuh, sok atuh bobo dik, tenang no. dong. Ah, uh, ah, bengas dik. ya?